Yo, apa WhatsApp? Selamat datang kembali kembali lagi di channel gua ya kawan-kawan semuanya dan pada hari ini gua bakal record beli mobil lagi sesuai yang kata gua kemarin ya hampir seminggu nih udah gua nggak uh, upload tentang um, beli mobil ya beli mobil baru mobil ini kemarin terakhir yang gua beli eh bukan ya yang terakhir gua beli itu yang F1 itu ya oke. Okay. Bakal tergantikan hari ini dengan mobil Oke langsung aja boy ratus ya Harga mobilnya kemarin itu Mobil Bugatti Waduh Gila bos uh. Ini dia Here we go lima ya Padahal banyak loh uh, Versi lainnya lagi Cuman ini gue gak tertarik gitu loh Gue lebih tertarik ini nih Desainnya gila sih Ini the best Langsung kita beli Oke, okay, here we go. Buy a pickle Langsung apa itu test drive? Udah test drive gitu kan. Langsung kita coba beli. Uh, gila. Beli mana ya warnanya? Wah, lebih wah, ini sih. Warna ini merah sama hitam itu kalau dicampurin gila, guys. Dah. Oke. Okay. Peleknya mana ya? Wah, gila, premium semua sih. Ini sih. Premium semua, cuy. Ini sih, gila. 2.485. Bye bye. Uh! Gila boy. Supercar ini lo. Supercar apa hypercar ya? <laughs> Antara dua itu ya. Oke, okay, kita bakal coba uji test drive-nya di lingkungan uh, perkotaan ya. Oke, okay, here we go. Gasken, man. Ini dia mobilnya, boy mobilnya ini dia mobilnya mari kita dengarkan suaranya dulu boy meletus tuh? Gitu. waduh uh, tampan kali ini mobil gila gila kecil ya tampak kecil gitu ya mini kali loh terlihatnya tuh mesinnya di belakang ya tuh Mestinya lebih kayak berat ke belakang, gitu loh. Kelihatannya sih cuman uh, manusia, uh, gimana ya? Tempat duduknya tuh seperti lebih ke depan, gitu ya. Belakang itu panjang banget, gitu loh. Oke, kita lihat interiornya, cuy. Interior, wih, mobil mahal memang. Gila pak bang, sih. Cuman ini, deh sih, satu-satunya yang gua sesali di kru ini, spionnya nggak itu loh. Gak mantau ke belakang Gila Coba kita dengar sound dari mobilnya ya Dari dalam Gila Gila gila gila gila Gila gila gila gila bos Gila bos Kita coba Wih dek 50 loh dapatnya. Kita coba tau speednya ya Oke, oh gitu. kita coba top speednya. Pakai router. Kalau spoilernya. Oke, bentar. aman jalan 200 belum dulu. Belum belum. Oke, ini sampret kali ini. Ada notif notif kayak gini. Ntar ambil dari sini ya. Astaga. Oke ambil dari Ambilannya dari sini, Here we sih biasanya tadi. Oke, beda sih hai, hai, Oke. Sama ya. Dari sama yang kemarin hai, record sama sih. Kecepatannya kalau mentok sampai hai, hai, hai, hai, hai, Coba pakai nos. hai, wow, gila, hai, beda beda beda. beda. 380 mentok nih di sini. Bisa dia. Ini belum upgrade sama sekali mobilnya. Oke, kita coba ke perkotaan. Oh my god. Mobil 120 miliarku. Kalau masuk di Indonesia, mobil ini harganya 120 miliar, guys. Gila. gila. Siapa yang mau beli, Bos? Terus nggak bisa dibawa di jalan Indonesia. Soalnya setirnya di kiri. Enggak boleh lah gua di Indonesia. Terus lebih doang di Padangno dari rumah ya. Kawalernya turun ya, kalau kecepatannya di bawah-bawah aja. Coba naikkan. Oke, di atas atas naiknya, ya puluh. Kawalernya turun lagi di tujuh puluhan. Gelap kali gitu, maksudnya.